Kami mewakili BWA pada hari ini berencana atau bermaksud untuk menyampaikan wakaf perahu jukung, yaitu dari UAS Hijab. Saya mewakili dari UKM UAS Hijab, Bapak Surananda, ingin menyerahkan satu unit perahu jukung melalui BWA untuk Bapak Roji semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Baik bapak saya terima dan insya Allah akan saya manfaatkan dengan sebaiknya. Kami haturkan terima kasih, jaga kumoholim khasiruan kepada wakif UMKM yang telah mewakafkan hartanya untuk kesejahteraan para nelayan.